Akhir zaman ini, hati-hati. Banyak pemikiran-pemikiran ruwet Kalau pengen selamat, perbanyak sholawat. Allah pesan, yang banyak sholawat. dah itu nanti insya Allah akan bimbing kamu. Sholawat itu akan limanlah sholawat pada Rasul Muhammad SAW akan jadi guru buat orang yang enggak punya guru. Makanya kita bekali dengan sholawat yang banyak, yang banyak, jangan sedikit. Kalau dulu solawat didik, gak popo orang-orangnya masih luar biasa hawanya juga bersih sekarang nih hawanya udah ngeri hawanya udah nge ngeri polusi macam-macam lah udah kita nih udah masuk dalam sabda nabi debu-debu riba kena semua kena semua. negara kita ini utang-utangnya utang ribawi dipakai untuk menghidupi seluruh rakyat bagaimana bisa lepas dari riba kita tetap kena debu-debu riba solawat yang banyak kalau kita solawatnya dikencengin banyak otomatis akan muncul